Coba saya lihat Beberapa wajah baru nih Siapa yang baru pertama kali datang Ke majelis ini coba angkat tangan Oke okay. Antum, nah Maju sini Tak kasih kesempatan emas Enggak, enggak, nanti dikira saya marah Saya enggak marah Sini-sini Samping saya Ya, sini-sini Ya Udah. Ini, oleh-oleh umroh. Nah, ya. Sama-sama, usah salaman sih. <laughs> Karena dia suka pakai. Betul kan ya? Beliau suka apa? Pakai. Dan saya rugi. Hilang lagi. <laughs> Padahal ini saya nyarinya. Ini, uh, saya kan jarang keluar belanja ya. Tak tekati belanja. ketoan itu. Yang dia cuma ada dua. Ya sudah, tak ambil dua ini. Ternyata bukan rezeki saya. Nah, saya cuma titipan tok. Suruh nganterkan ke sini ya. Pegang begnya. Ya, tes, tes. Yang mana? Tes. Oke. Okay. Nama Muhammad Dufron dari Madura. Asli Madura? Iya. Kapan nyampe sini? Tanggal 4 September. 4 September malam ini baru ikut ngaji bareng saya. Inggi. Pertanyaannya. Inggi. <laughs> Coba tes betul-betul bukan? -betul, betul, betul. Ayo, ayo tes. Pencernangan dari ngaji Mekah di toh. dari tempat? Dari Probolinggo. Eh kiki. Bian bolak-balik ke Mekah lagi? Kaditu? Bian sering ke Mekah. Mekah. Mekah <laughs> Lucu, lucu, lucu, boleh, boleh, boleh, masuk, masuk, masuk, masuk, ternyata Ustadziz lucu juga ya, Masya Allah. Udah, Ustadziz, yakin Madura asli, ya? kamu jawab loh ya, <laughs> Masya Allah, ini bahasa Madura itu katanya Inggris Timur ya, Inggris di Timur, Indonesia itu kayak raya, Madura ada Sunda ada Jawa, macam-macam ya, Jawa macam-macam, makanya jangan, jadi orang yang pesimis, aku gak bisa bahasa Inggris. Orang butuh bahasa Inggris, aku dia Jawa. ngono ya. Ngulau ketemu orang Inggris, wong London. Jangan tripun, penjenengan sehat lah. Boleh nanya lagi. Muhammad Ufron, mic-nya deketnya. Oke, okay. kenapa datang ke sini? Ingin be belajar? Oke, okay. kenal saya dari mana? Dari... Kemarin itu saya ikut rutinan malam Jum'at di Asta Habib, Alwi. Hmm. Kemudian berjumpa teman dari Banggalan juga, dari Madura hmm. juga. Katanya kalau mau rutinan, di Padi malam Sabtu itu bersama Habib Novel. Hmm. Pernah lihat saya di mana selain malam ini? Di media. Ya, medianya apa? Sebutkan aja. YouTube. Oke, okay. terima kasih. silahkan kembali. Oke, ya. oke. Okay, okay. Saya cuma mau membuktikan suatu. silahkan Anda belum paham, belum sampai. Balik dulu. Gak apa? Berdiri nggak apa. Belakangin saya boleh. Di sini bebas. depan depanin, nyamping, bebas semua. <laughs> Karena kalau santri nanti diterapkan sini repot. Jalan mundur, maju, berangkang, gitu kan? Nggak sampai, sam? sampai. Muhammad Gubrul, Alhamdulillah. Jadi intinya tadi pernah lihat saya di YouTube. YouTube kemudian dikasih tahu teman-teman di sini ada rutinan Jumat malam Sab, Sabtu akhirnya kesini artinya kesini yang menarik pertama kali adalah beberapa kali lihat saya di YouTube betul begitu Nah kalau Muhammad Gufron bisa tertarik kepada saya karena melihat YouTube kemudian dikasih informasi ada celah untuk datang ke sini karena itu tempat untuk umum kalau kita dilihat oleh Nabi Muhammad SAW tiap hari dengan kirim salawat pada Rasulullah SAW, maka Rasul pun akan pingin ketemu dengan kita semua. Saya lagi kelingan ridakku hilang gitu ya. Selendang saya diambil orang barusan ya. Tapi namanya Muhammad Uffron. Ya. Insya Allah saya dapat ampunannya Allah Taala. Amin. Kalau mau ngasih itu yang paling disukai, ini paling tak sukai Seneng aku, seneng banget, asli seneng ya. Lanjut, apa tadi is? sendang hilang itu ya masyaallah